Bismillahirrahmanirrahim. <coughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wanasta wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala وَمَنْ يُدْلِلْ فَلَا هَا دِيَلَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا وَهْدَهُ لَا سَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ وَرَسُولُهُ عَلَى وَعَلَى Wahlu min lisani Segala puji bagi Allah, kita memujinya dan menerima meminta pertolongan pengampunan dan petunjuknya. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita dan keburukan amal kita. Barang siapa mendapat dari petunjuk Allah maka tidak akan ada yang menyesatkannya. Dan barang siapa yang sesat, maka tidak ada pemberi petunjuknya baginya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasulnya. Ramadan adalah bulan penuh berkah. Pesan Rasulullah, Menjelang Ramadan wahai manusia Sungguh telah datang pada kalian bulan Allah Dengan membawa berkah rahmat dan makfirah Bulan yang paling mulia di sisi Allah Hari-harinya adalah hari-hari yang paling utama Malam-malamnya adalah malam-malam yang paling utama Jam demi jam adalah jam-jam yang paling utama Sangat rugi bila bulan Ramadan yang penuh berkah ini dilewatkan begitu saja, saudara-saudaraku. Perlu kita merenung bahwa bulan yang penuh berkah Magpiroh ini akankah dilewatkan begitu saja, tanpa mengambil sedikit pun keberkahan yang terkandung di dalamnya, ataukah melewati Ramadan ini hanya mengambil keberkahan ala kadarnya ataukah Ramadan yang penuh berkah ini dengan sungguh-sungguh? Yakni dengan mengisi dan memperbanyak ibadah dan amal kebajikan lainnya Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Kesempatan emas ini Allah berikan kepada hambanya yang dicintai Untuk dijadikan sebagai bulan di mana kita diperkenankan membangun hubungan yang harmonis Antara kita dengan Allah, kita dengan sesama, kita dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya Saudaraku Yang dirahmati oleh Allah Terkait hal tersebut Ada kisah dalam buku Tasawuf modern karya Buya Hamga Ada kisah hikmah yang dapat dipetik Terkait pentingnya memuliakan Bulan suci Ramadan Pada suatu masa Raja Iskandar Julkarnain Serta pasukannya Hendak menaklukkan suatu daerah Sebelum berangkat Iskandar Zulkarnain memberikan tausiah kepada pasukannya, dan dalam tausiah tersebut, Raja Iskandar Zulkarnain berpesan, "Wahai pasukanku, dalam, dalam perjalanan nanti malam kita akan melintasi sebuah sungai. Ambillah apa saja yang terinjak yang ada di sungai itu ketika malam mulai gelap." Pasukan Iskandar Zulkarnain. Melintasi sebuah sungai Dan dalam kondisi seperti itu Pasukan yang belum eh, Berangkat telah menerima Pesan sang raja Terbagi tiga golongan Dalam menyingkapi pesan raja Pesan baginda raja tersebut Kelompok pertama Tidak mengambil apapun Yang terinjak oleh kakinya di sungai Karena mereka Meyakini bahwa yang terinjak oleh kakinya di sungai itu hanyalah batu-batu yang harganya tidak seberapa Dan jika dibawa justru akan menyulitkan dalam perjalanan Kelompok kedua Mengambil ala kadarnya yang terinjak oleh kakinya di sungai yang mereka lewati Hal ini dilakukan hanya sekedar memenuhi perintah sang raja Kelompok kedua ini yang merasa khawatir Kalau tidak mengambil apa yang terinjak di sungai sebagaimana pesan raja apa banyak kelak jika nanti ditanyakan oleh raja. Yang penting perintah sudah dilaksanakan. Itu yang ada dalam benak prajurit itu. Dan kelompok yang ketiga. Mengambil sebanyak-banyaknya yang terinjak di sungai. Sehingga tasnya penuh dan merasa susah dalam meneruskan perjalanan. Karena beban yang dibawa sangat berat. Setelah melanjutkan perjalanan dan tiba di suatu tempat. Pagi pada pagi harinya Iskandar Zulqarnain menanyakan kepada pasukannya. Apa yang kau dapatkan semalam ketika melintasi sungai? Masing-masing prajurit memeriksa tasnya. Apa yang terjadi apa yang terjadi saudara-saudaraku? Ternyata isi tasnya adalah intan berlian. Yang mereka ambil di sungai malam tadi bukan batu-batu biasa Tentu saja berbagai ekspresi yang terjadi dari seluruh prajurit tadi Prajurit yang tidak mengambil apa-apa sangat menyesali tindakannya yang menganggap tidak penting dan menilai Dan bernilai tidak seberapa harga batu-batu yang diinjaknya Penyesalan biasanya terjadi setelah waktu berlalu dan penyesalan itu pun tidak berarti apa-apa lagi Sedangkan prajurit yang termasuk dalam kelompok kedua yang hanya mengambil ala kadarnya hanya sebagai pemenuhan akan perintah raja. Meski ada perasaan senang, namun juga ada perasaan menyesal. Kenapa tidak mengambil sebanyak-banyaknya? Ternyata bukan batu biasa tetapi intan berlian yang harganya yang harga jualnya sangat mahal. Adapun prajurit yang sungguh-sungguh mengambil sebanyak-banyaknya, mereka sangat bahagia ternyata apa yang ia lakukan tidak sia-sia. Meskipun beban terasa berat dan melelahkan, ternyata menghasilkan pundi-pundi yang mahal harganya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Kisah di atas mengandung pelajaran penting bagi kita yang saat ini sedang berada di bulan Ramadan. Bulan suci yang di dalamnya banyak sekali berkeberkahan. Jauh beda dengan para prajurit dalam kisah di atas, kita punya. Kita pun memiliki tiga pilihan: yang pertama, melewati Ramadan tanpa mengambil keberkahannya sedikit pun; yang kedua, melewati Ramadan dengan mengambil keberkahan ala kadarnya; atau yang ketiga, melewati Ramadan dengan bersungguh-sungguh mengambil keberkahannya, yaitu dengan cara memperbanyak ibadah dan amal kebaikan lainnya. Semoga kita termasuk golongan prajurit atau hamba Allah Yang beroleh keberkahan Ramadhan Dan pada akhirnya mampu meraih predikat takwa, Saudaraku demikian yang bisa kami sampaikan atau saya sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Mudah-mudahan Ramadhan kita kali ini atau tahun ini Lebih baik dari Ramadhan sebelumnya Akhirul kalam Wa Wassalamu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh